Ayo Hydra Finansial apa tuh <GASPEN> kelas pecah tapi pintunya ketutup rapat berarti nggak ada orang hmm. ini sebuah misteri dan sebuah misteri cuma bisa dipecahkan oleh Rara detektif Rara <tuh> hmm. di sekitar kelas tidak kotor tidak ada cicak kaki juga Hmm... Berarti pelakunya tidak pakai sepatu hmm. Saudara Anta, tolong katakan di mana kamu berada pada saat gelas di dapur pecah. Oh, jadi saudara nggak mau ngaku ya? Oke, oke. Kalau gitu... Coba ketemu! Gimana ini bulu bisa ada di tempat kejadian? Tam-tam-tam! Aha! Ternyata memang Anta pelakunya! Akhirnya, misteri gelas pecah, terpecahkan. Hmm? Hmm? <tuk> etut, etut, etut. Tidak bisa. Berani berbuat, artinya berani tanggung jawab. Tanggung jawab apa, rak? Hah? Eh, eh. Eh, eh, ya kabur deh pelakunya. Hah? Pelaku? Pelaku? Ini Uma. detektif Rara kan? Lagi menyelidiki misteri pecahnya gelas di dapur. Oh, terus? Terus ada bulu berwarna hitam. Jadi kesimpulannya, Anta terbukti sebagai pelakunya, Uma. <tik> oh, jangan-jangan gelas yang Kanusa pakai minum tadi. Hah? Maksudnya gimana, Kak? Pas dipanggil Uma, Kanusa kan buru-buru kan minumnya. Terus kayaknya naro gelasnya nggak bener. Jadi itu semua gara gara kamu Viara, ya, Uma, Nusa mau bersihin dulu ya. Aduh, berarti Rara salah dong. Rara nggak boleh asal menuduh atau berprasangka buruk ke orang lain. Huh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, sebab prasangka buruk adalah sedusta dustanya ucapan. Emangnya kamu mau anta kabur lagi kayak dulu? Astagfirullah, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Anta, maafin Rara ya, udah nudut anta. Uma, Kanusa, bantuin Rara buat sesuatu untuk Anta ya. Iya Ra, boleh. Waktunya kreasir. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Ini segini Nah lepas Bagusnya dung dung dung dung dung dung dung dung Ya dung dung dung dung dung dung dung dung deh hmm. Ya lepas Alhamdulillah Udah nuduh-nuduh kamu <tuh> Untuk permintaan maaf Rara bikinin hadiah buat Anta tam tram, tram, tam tam tam tam <tuh> Yeay, Alhamdulillah Anta suka Yeay Musa <tuh> <Bisa>? Hah? <tuh> <tuh> Lihat HP Umangga? Dekat di Prara. Assalamualaikum!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 Tupai hmm? Hmm. <laughs> Tiga hmm. Sepertinya ini kasus kecelakaan biasa hmm. Apakah kita harus melaporkan ini ke kelinci satu? Hmm. Masuk kelinci satu, bos Masuk lapor Sepertinya terjadi kecelakaan di taman kompet Saya akan membawa korban ke markas Gitu, kopi? Oke, eh, maksudnya kopi. <tuh> domba empat monitor, bagaimana kondisi di lapangan domba empat? Aman, lang dua, semua terkendali. Kenapa aku domba empat ya? <tuh> Hah? Udah azan. Main detektifnya udah dulu ya. Udah masuk azan asar. Oke, Nusa, kopi. Ini ya Shiva. Makasih Nusa. Ini Kak Shiva. Makasih ya. Iya Rara, sama-sama. Kak Shiva. Besok besok main lagi ya. Iya Rara. Suruh deh. Main Handy <laughs> Talkinya. Iya <laughs> Rara. Besok besok kita main lagi ya. eh <laughs> uh, uh, Shiva, hmm? Abdul boleh minjem nggak Handy Talkinya? <laughs> hmm. Bukannya kamu mau sholat? Iya. Uh, tapi Abdul boleh pinjam ya? Boleh kan? Please, please, please Ya udah boleh Asyik. Tapi jangan sampai hilang ya dulu Yap Makasih Shiva Yes Ini untuk elang dua <tik> Siap Ini <tik> Buat kelinci satu Uwa. ya Bani <tik> Oh iya yeah. Buat domba empat mana Gak ada Dan di tokinya udah rusak Antenanya patah <tik> huh? Patah Kok bisa? Eh, tuh dua empat datang. Huh? <tik> hmm. Huh? Hmm, Syifa, Abdul minta maaf ya Sabtu kemarin. Hah? Hmm. Huh? Hmm. Wah, ada yang marah nih. Hmm. Huh? Sabtu kemarin kenapa, Dul? Sabtu kemarin. Pas mau balikin handi talkinya ke rumah Sifah, eh, pas di tengah jalan, Abdul dikejar di negara. Uh, aduh, mesti ngejar lagi. Uh, aduh. Uh, itu ceritanya, Nusa. Hmm. Oh, pantesan tadi di sekolah kamu gak tegur-teguran sama Abdul Sifah. Bukannya Abdul udah minta maaf sama kamu? Dia kan nggak sengaja sih Pak. Heeh. <tuh> Kasihan loh, Kak Abdul dicuekin, tar dia nangis loh. Hmm, dalam hadis riwayat Bukhari Rasul bersabda, hmm? tidak halal bagi seorang Muslim untuk tidak menyapa saudaranya lebih dari tiga hari. Iya, tapi kan mainannya rusak. <tuh> ini antena handy tolkinya udah Abdul perbaiki, dimaafin kan? Hmm. Hmm. <laughs> Wah wow, hebat! Mm -hmm. Udah kamu betulin ya, Dul? Canggih, Abdul! Mm -hmm. Taps! Makasih, Masa. <laughs> Maafin Syifa juga, marah sama kaumnya kelamaan. <laughs> Gak apa-apa. Nungguin main, gak mulai-mulai. Kelinci satu, kelinci satu. Wah kalau gitu, Siva jadi tim medisnya. Nah, Abdul jadi detektifnya. Wah, oke oke. Oke, detektif Abdul dan Nusa bergerak ke TKP. Siap, meluncur! Hmm, hmm. mana ini penjahatnya? Hmm. Hmm. Eh, astagfirullah! Hai guys, Assalamualaikum Jangan lupa subscribe, YouTube channelnya ya? Hah? <Susukain> <Susukain> Hah? <Susukain> <Susukain> Assalamualaikum, ma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana ngajinya? Alhamdulillah. Musa udah setor satu surah. Masya Allah, kalau gitu Nusa sudah tambah hafalan ya. Hmm. Rara juga, Ma. Oh, Rara juga udah hafal banyak hadis. Alhamdulillah, Rara hebat. Rara gitu loh, eh, <tuk> eh, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Stop, stop, jangan gerak, Ayuh. jangan gerak, jangan gerak. Hah. Anda nak? Hehehe, bejekam, bejekam. nakal, Nusa, Anta juga kan gak sengaja. Mainan sayangan Nusa kan rusak, nakal. <tuk> <tuk> Bat jangan diulang lagi Anta. Kanusa, hmm? letak dok bola janah Janganlah kamu marah. Eh, niscaya bagimu surga. Gak bisa, Nusa tetap marah.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 Marah itu kan asalnya dari setan, dan sangat tidak disukai Allah. Kalau kan sama si marah, kakak ambil wudhu deh. Astagfirullahaladzim. Iya, huh. nusah maafin deh. Nusa gak mau marah lagi Uh Dasar Kucing gembur uh. Hmm Hmm Hmm Hmm Hehehe <laughs> Salah, kudu aja deh. Ra huh? sudah berapa kali Umma bilang kalau makan tuh dihabiskan nggak boleh bersisa ngomong oh, kena kamu terus itu tuh TV huh? kalau nggak ditonton ya dimatiin dong sayang ha bisa kena Lampu tuh, hah, kalau udah terang, matikan. Jangan biarin nyala terus hmm. air juga, tuh. Kemarin dibiarin ngocor terus, wastafel sampai luber. Pasir. musashi, musashi, musashi, musashi, musashi, musashi, musashi, musashi, Berarti kalian itu Mubazir. Pemborosan. Mubazir itu temannya musashi, Astagfirullah. Astagfirullah, Maaf ma. Nusa, Uma kenapa sih marah-marah terus? Mana Uma gak marah? Kemarin, hari di wastafel luber. Kamu lupa matiin kan? Ih, Nusa juga lupa tuh matiin lampu, Iya kan? bazir tahu. Ya udah. Mulai sekarang kita nggak boleh mubasir, oke? Okay? Oke. Okay. Siapa takut? Hmph. Hah. Bahan bahan terorin, ah. Hah. Bahan b. Ah. Bantu, bantu, bantu. Hah. Hah. Hmm... Hey, Mati, mak, hidupin kerannya. Ini udah keliling paksa kok. Makanan, hemat air, jangan mubazir! bazir. eh, banyak kan? Tunggu ya. Gitu sih, nih. Segini pas, bisa <tik> Rara yang mau maksud mubazir itu bukan kayak gini. Ini sih namanya bikin sengsara. Sengsara, maksudnya gimana, lah? <tik>